Ku coba melupakanmu, tapi sungguh aku tak bisa melepaskanmu. Tetaplah di sini, jangan kau pergi dariku. Selalu menjagamu di setiap waktu. Tetaplah di sini bersamaku.